Bolehkah, bolehkah kain atau lap muka? Bolehkah membetulkan kain atau lap muka dalam sholat? Uktul aswadaini fisolah, bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Jangan membetulkan kain, membunuh pun boleh dalam sholat. Disohi, uktul aswadaini bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Apa maksud dua yang hitam itu? kalah jengking dan ular Allah, akbar, nampak kalah jengking bukul apalagi lama membetulkan kain, maka kalau terbuka aurat, wajib segera menutupnya. dihimpus angin, angin kencang terbuka misalnya, turun terbuka, nampak rambut sikit, tut. boleh terbuka karena rambut adalah aurat.